untuk pesona kayaknya saya sih lebih sebenarnya lebih mengeri dengan ularnya teman-teman. Jadi ada empat orang yang bertapa di sini teman-teman. Salah satunya ya salah satu orang itu diperlihatkan emas batangan teman-teman.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 Ya, teman-teman, kali ini saya coba nyebrang. Ya, nyebrang dari konten saya, ya, namanya konten campur-campuran. Ya, jadi saya coba mencoba explore, explore ke misteri. Ya, nah, saya mencoba bereksperimen juga bagi penonton channel saya ini yang dari jumlah like-nya, ya, dari banyak banyakkan like-nya yang like mana nanti itu yang akan saya coba uh, perbanyak konten tersebut ya jadi saya coba sediakan konten misteri di explore saya kali ini di belakang saya ini teman-teman ya kelihatan kan kebetulan ini dalam sejarahnya teman-teman di kampung saya itu pernah Pernah ada orang yang Bertapa ya Bertapa Bertapa di tempat ini teman-teman Di tempat ini yang di belakang saya ini ya Kita coba mendekat ya Nah, ini teman-teman jadi orang tersebut ada empat orang yang bertapa itu menurut cerita warga ya warga setempat itu bertapa di sini teman-teman sesuai dengan petunjuk penglihatan batin ya batin orang tersebut jadi di antara sinilah gitu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 Jadi salah satu orang tersebut Diperlihatkan emas batangan Di malam Malam kedua Jadi Di malam kedua itu Diperlihatkan Emas batangan Nah Cuma begitu diambil Masa langsung hilang teman-teman Nah menurut warga setempat ya kan warga di tempat ini itu penghuninya adalah seekor naga seekor naga naga hitam dengan eh, dengan kuping ya telinga dengan daun telinga yang ada daun telinganya itu emas seperti itu ya saya Apakah seekor naga tersebut akan muncul ya Cuma kan saya sini hanya explore ya hanya explore jadi Apakah nanti naga tersebut akan tampil di kamera kita coba aja explore kita nanti nanti malam ini saat ini kondisi ya kondisi ini di sini saya nge explore ini ekspor siangnya ini ini jam menjelang matahari terbenam ini nanti malam apakah harus ujung nyali juga atau harus bertapa juga kayaknya Iya nanti bagaimana kemisterian tempat ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini silakan like. Saya mohon bantuannya dukungannya. Nanti kita lanjutkan uh, keseruannya Ngevlognya di apa ngavlog? Uh, Maksud saya explore di malam hari Ya mudah-mudahan tidak ada kendala Bagaimana nanti Kelihatan nggak teman-teman Nah tuh Serem tempat ini serem Nah sana juga gelap Memang ini tempat ini ada di antara sawah Sawah sawah teman-temannya cuma ada pohon-pohon besar ya kita keseruannya ya apakah nanti naga itu akan muncul atau tidak ya kan kalau muncul yang bagaimana atau di luar dogan apakah akan malam haluk lain karena Menurut cerita di sini kekuatan yang paling tinggi dari makhluk gaib tersebut adalah naga tersebut teman-teman. Ya jangan bosan nonton channel saya ini. Sebab yang nonton full tanpa skip semoga uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar teman-teman. Amin ya rabbal